Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, sekedar bingang. mengingatkan ada kata-kata mutiara, para sahabat, ya. Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahi. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Sekedar mengingatkan, para sahabat, ya. Untuk semuanya, Jadilah orang baik, sama-sama sebagai fans sejati Leslar, kita bergandengan tangan Kita doakan, kita dukung, kita support karya-karya dan tentunya rumah tangga Leslar Mudah-mudahan rukun kembali dan bahagia, amin Kemudian juga persahabat ya, ada kabar dari Kak Sadia. Alhamdulillah hari ini Kak Dinda Hau sedang berulang tahun, Masya Allah Sehat selalu Kak Dinda, salah satu sahabat Bunda Lesti Kejora juga persahabat ya Mudah-mudahan Kak Dinda Hal tentunya selalu sehat, selalu bahagia dan selalu terjaga dan terjalin selatu rahminya bersama Lesti Kejora, amin Selanjutnya juga persahabat dari informasi dari akun Lesti Lovers Bandung Challenge Time, ayo ikuti dan dapatkan hadiahnya bagaimana cara kamu Mengungkapkan perasaan rindu pada seseorang. Just info: Lesti Lovers Bandung Challenge ingin mendapatkan lukisan menarik hasil karya tangan dari Azim Arts. Come on, ikuti rules di bawah ini ya. Satu, follow akun Lesti Lovers Bandung Official Lesti Lovers Indonesia dan Zim Arts. Yang kedua, upload video kamu saat membacakan puisi untuk purnama di akun Instagrammu dan tag akun-akun di poin satu. Diperbolehkan menggunakan background. Yang ketiga, jawab pertanyaan bagaimana cara kamu mengungkapkan perasaan rindu pada seseorang. Di caption unggahan videomu dan cantumkan syair puisi untuk Purnama. Serta gunakan hashtag Enif llb 8 tahun berikut untuk syair puisinya untuk Purnama Karya Muhammad Said. Purnama, itulah julukan rembulan yang selalu menyinari bumi bersama bintang-bintang di dalam kegelapan malam. Di bawah sinar rembulan malam, kulihat kau sedang menari-nari. Di dalam kegelapan malam, kulihat kau tidak pernah pergi. Tapi di bawah teriknya sinar matahari, kau tak pernah menampakkan diri. Di dalam bumi hijau nan asri, kau selalu pergi dan kau selalu simpan sejuta misteri. Jerih payah kau telah kucoba lalui, jerih payah kau telah kucoba obati. Perlukah aku taburi benih-benih perasaan sepi? Perlukah pula aku mengingkari sebuah janji? Wahai Purnama, telah ku telusuri jalan demi jalan, telah kuarungi arungi lautan demi lautan, sehingga aku temukan perasaan sejati dengan beberapa perjanjian yang abadi. Wahai Purnama, dengarkanlah puisi ini. Wahai Purnama, dengarkanlah jeritan hati. Kriteria penilaian, mutlak dari jumlah like terbanyak, Penilaian ditutup hamil 1 pukul 12.00 PM tanggal 19 November 2022. Catatan khusus anggota Lesi Lovers Bandung resmi di luar anggota resmi berhak berpartisipasi S dan K berlaku. Persahabatnya surat dan keterangan berlaku. Itu informasi untuk warga Konoha persahabatnya jika ingin mengikuti challenge time. Dari Lesti Lovers Bandung, mudah-mudahan program dan acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, bersama disimak juga ada cedukan vitamin manja. Masya Allah, banget ya! Melihat momen ini pun, kita sudah senang banget. Masya Allah, sehat selalu untuk keduanya. Terhenti-hentinya setiap hari, bangun minum, dan tentunya semua warga Konoha mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar, hingga banyak juga komentar dan tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari akun Hakaniyati mengatakan, Masya Allah, sehat selalu kalian bersama putra kesayangan kalian, Abang Fatih, tercinta. Senantiasa dalam penjagaan Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada, amin, Allahumma amin. Masya Allah, banyak doa tulus yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu mensupport, selalu mendukung idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat disimak di Unggan L2W Menginfokan kembali dan mengingatkan Untuk tetap streaming lagu Sekali Seumur Hidup Persahabat ya, yuk streaming terus setiap hari Kita buktikan kekompakan dan kesulitan warga Konoha Untuk mendukung karya Lesi Kejiora Bismillah, untuk Sekali Seumur Hidup Bisa tembus di angka 50 juta bulan ini Semangat terus, jangan kendor semangat ya Tetap kita sebagai fans harus dukung karya-karya Lesti Kejora Kemudian, persahabat, disimak juga ada postingan spesial dari pub dance yang lagi live IG, persahabat ya Tentunya lagi karaokean juga, Masya Allah Kegabutan yang hakiki banget ya Melihat ini pun kita merasa senang Mudah-mudahan kedua orang tua dari Papa Bi juga selalu sehat Selalu bahagia, amin kita juga bersahabat ya pasti menunggu cidukan terbaru siang hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube DIPA TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Buang bin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.